Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Hari ini 2 Oktober 2020 Adalah satu hari yang sangat bersejarah Bagi kami semua warga Universiti Malaysia Sarawak Kerana pada hari ini kita akan menyaksikan Penamaan semula Pusat Khidmat Maklumat Akademik sebagai Perpustakaan Tun Abdul Rahman Yaakub. Ini adalah satu penghormatan kepada UNIMAS kerana kita dapat menggunakan nama seorang negarawan ulung peringkat kebangsaan dan juga peringkat negeri. Jadi so, kita memang sangat berbangga dengan arwah almarhum Tun Abdul Rahman Yaakub. Tinggi penghargaan dan terima kasih kepada kerajaan negeri Sarawak dan juga keluarga memberi kita kebenaran untuk menggunakan nama beliau sebagai perpustakaan di Unimas Pemilihan nama Tun Abdul Rahman Yakub adalah untuk mengenang jasa, untuk memperingati segala sumbangan besar beliau kepada negeri dan juga negara sebagai seorang negarawan Aa, di mana kita pun sedia maklum dan kita sudah tahu bahawa dia memberi sumbangan yang sangat besar khususnya dalam bidang pendidikan negara Terima kasih kepada pihak Unimas yang telah uh, menunjukkan saya dan keluarga atas pembukaan uh, library yang dinamakan suami saya, Tun Abdua Amal Dengar dan semoga uh, library ini dapat menjadi uh, gedung ilmu yang bermanfaat kepada uh, warga yang mas terima kasih banyak banyak saya lagi